Halo guys selamat datang selamat bertemu kembali dengan channel Resto Saber sudah beberapa hari saya upload ya sampai jumpa lagi dan video kali ini saya akan menggunakan hero andalan Saber nah sini saya sudah berada di monster hutan ya oke kita fokus monster hutan dulu oke odora Kita masih fokus di monster hutan. Oke, okay, mantap! Kita okay, harus item pertama kita, itu sepatu kita ambil. Oke, okay. hai, okay, Masih fokus, sabar, mundur, mundur, mundur, Ayo mundur, ada alukar. Alukar kita coba ulti alukar, nice. Tapi alukar sepertinya masih karena level ya mungkin, jadi kita belum lihat untuk Kalau udah jadinya seperti apa? Oke, okay. eh. kita Aduh, luka datang habis kita. Eh, terlambat. nya didapat oleh alukar Oke, okay, kita masih fokus di monster hutan. Hai, ya. putar, putar dulu. Kita kita bisa hai, okay, nice, hai, kita masih fokus dulu dengan monster hutan ini teman-teman oke okay, nice eh si kampung cok mundur-mundur dan teman-teman yang baru nonton video saya Mau dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, oke? Okay? Biar saya semakin bersemangat buat video. itu masih fokus dulu di sini. Tegang, cok. Tegang, tegang, tegang. mundur mundur mundur mundur seperti so, mantap. Kita bawa ting kita kemana? Eh mundur aja Oke okay, kita akan tartel ya. sebentar sebentar ultinya belum jadi juga jangan lutar Oke kita tar-tar ah sini ada Nathan Nathan Jambau okay. kemari Odora mati kita ini awas Nathan kamu Nathan. udah bilang Odora tidak masalah, sudah dua kali kita gagal ambil tartel. Oke, okay, oke, okay. Ayo Dora Ayo Ayo oke, Dora oke, Oke, okay. kita killing spree. Wah, mantap! Kita coba recall dulu ya. Oke, like no, no, no, no. okay, sabar, sabar. Mid aman sabar, kita coba kasih kejutan ke e iritel ya, ah, kita <laughs> mega gel. Teman, sahabat, sahabat. Kita coba bantu juga di XP lain. Ah, bertiga, habis kita ini. Mana Dora? Bantu Dora, mantap. Nice, triple kill ini, mantap apa oh, kilo, <laughs> Sakit juga sabarku ini. ketemu aja. Kita pasti bisa. buat itu Oke okay, kita balik lagi. aku ke Lord ya Ayo one-one mantap, top <laughs> halukar kenapa lukar udah nonton ah uh, aku benci ini aku benci kamu aku benci kamu benci-benci mantap Nah, guys, tank yang paling aku tidak suka itu tank agaknya Karena ultinya bikin dorong-dorong kita begitu di dinding. Tank yang paling aku kunci kita coba tidur ini ya. Hidupin. Nice. Sekali ultinya wamilayang. Mantap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita coba ambil immortal ya. Kita coba ambil immortal. Kita buat immortal. Angkat, angkat. Ayo. Ice Mati kita. Gitu. Selamat. Kita masih selamat, <laughs> kita masih selamat teman-teman, kita masih selamat. Oke, okay. sabar, saya syukur. mulkar saya alamat di kampung Hmm, en aja, en, en aja, bang. Lempar aku mang jadi kita kalau tambah lara guys tidak usah balik ke base game tapi kita muncul hutan aja ya Sini. ayo gas-gas mati lora mati nih kamu Ah oh, kamu kabur mati kita Kabur. ayo Ruby, bantu, mantap. Terima kasih Ruby, thank you. Tapi selesai, terima kasih, terima kasih. Hampir saja kita mati ya teman-teman. Hampir. Awan-awan, ah, kenapa kamu wan, wan bantulah Bantu, bantu. Lord, Lord, Lord. Amerika, Lord, ya. Amerika Lord Amerika Lord Merdeka Lord Merdeka Lord teman-teman Abis Kalau kita Ayo gas gas Gas aja gas Nice Nice Hmm kabur Untungnya ada immortal ya teman-teman Ada immortal Kita bisa selamat ada immortal Itu teman-teman Untungnya ada item mortal Jadi kita mati seperti itu nah, Ternyata surrender <laughs> Surrender kita menang teman-teman nah teman-teman nah, jangan lupa dukung terus channel resto sabir dengan cara like comment dan subscribe agar aku semakin bersemangat waktu video ya oke teman-teman salam satu kami